Nih ngomong-ngomong ada apa ini? Muka pada serius-serius banget Ada berita apa nih kira-kira di kampung kita? Ini soal tuyul nih, di kampung kita Ah, Tuyul? Hari gini masih percaya ada tuyul? Sayul! Gue agak takut sama yang begituan Kasih taunya loh udah Udah ke warung beli obat nyamuk Ini udah digondol nyamuk udah tahu belum? Bang. kamu kita lagi geger nih. Lah, geger. Ada maling kali <susuk> Lah maling bukan mat. Kalau maling mah enak kita tangkap, kita gebugin. Maling dicinjek juga enak maling mah. Lah terus apa? Sampai geger begitu. Lah, ini mah tuyul Kalau maling mah kelihatan. Iya. Tuyul mah boro-boro. Kita tangkap juga melejit Iya. <susuk> <susuk> iya juga ya, Bang ya kalau orang mau kita sengit bisa ini tuyul kita bagaimana ini ya nah ngomong-ngomong ini malam yang ngeronda siapa ini jadwalnya sebenarnya mah jatah gua ini masih eman. Ya. tapi yang ngeronda mah ngaret mulu tuh bocah malumlah namanya bocah lagi gila wadon matari dong Eh, Ri mampir ini mampir duduk duduk kemana sih? ini.. Dari pada ngapain malam-malam ini? biasa ngomongin ronda mau kemana ini? aduh.. biasa gue lagi mau obat nyamuk Mau orang wadon gak ada? ini.. ngomong-ngomong ada apa ini? muka pada serius-serius banget ada berita apa nih kira-kira di kampung kita? ini soal tuyul, Ri waduh.. lagi geger di kampung kita Ah, tuyul? Hari gini mesti percaya, ada tuyul. Tuyul, gua mau agak takut sama yang begituan. Dikasih tahu, lori udah suami ke warung, beli obat nyamuk. Begini, ini udah digondol nyamuk. dengan gua kayak ngambang ya. salah lihat deh dia. Tuyul! <SILENCIO> ada apa Bang? Ada apa? Uh, ada apa? sih? Uh, ada tuyul Bang di rumah saya Bang. Di mana? Di mana? Dalam Bang. Kita laporan aja yuk. Iya yuk. Ayo Bang. Ayo. Yuk, ayo, ayo, ayo. Nah. <tuk> Ada nah, itu di rumah ya, RW Lah iya iya. iya Bang. Kita laporan aja yuk. Yuk. yuk ayo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. RT sendirian aja nih. Ya ini ini juga gue lagi nungguan ini, nuh no, lagi cipirin ada apa nih rame rame pada kemarin dari sini duduk duduk masuk ya, Teh, iya Teh, te, te. ya, te. ada apa ini, Romana penting banget jadi gini Teh saya mau laporan nih tadi di rumah saya ada tuyul, Teh. Lagi ngorek-ngorek celengan Ah yang benar. Bukan ta gua doang kali yang kehilangan. Lu juga pada kehilangan, emang, Udah yuk, kita baranin. Terus PRW gimana, Teh? Biarin PRW mah, kita tinggal aja. Yuk. ada buat tuh tuh, orang